Pada zaman dahulu, di mana pohon ilmu pengetahuan pertama kali ditanam, semua makhluk memiliki bentuk dan raganya. Bahkan pada bagian terdalam di dunia ini pun, jauh di bawah lautan dan perairan, di bawah kegelapan, yang di atas pun terbentuk. Dari itu, banyak dari para dewa-dewa dan Tuhan telah lahir. Di antaranya adalah seorang Tuhan yang selalu dilupakan, namanya adalah Kahra. Kahrat tidaklah sempurna saat pertama kali ia lahir Bahkan dia sebenarnya kecil Ia merangkak dan memanjat di dalam kegelapan neraka tersebut Tidak seperti kakak dan abangnya Dia sangat tahu dirinya dan neraka ini Ia merasa bersyukur dan juga sadar akan sekitarnya dia merasakan kesakitan dan kesendirian Dan dia melihat kejuran tersebut Terlintas sebuah pikiran olehnya Bahwa cahaya dan bayangan pohon itu Hanya akan membuat dirinya menjadi lebih menderita Dari kondisi yang sekarang Hidup itu sangat menyakitkan dan ia tidak ingin hal itu di dalam kehidupannya Ia merasa akan lebih baik bahwa dia tidak pernah ada di dunia ini Ia berpikir dunia akan lebih baik jika semua makhluk yang ada tidak pernah ada di sini Dia bersumpah atas hal tersebut Dan karenanya, ia pun membunuh dan memakan kakak dan abangnya sendiri Sehingga ia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya Karena ini, dosa pertama yang dilakukan oleh Kahrak ini menimbulkan rasa sakit yang muncul di dalam dirinya seiring kali ia bertumbuh kuat Dia pun menjadi buta karena rasa sakitnya itu Sangat kuat sehingga rasa benci dan dendam di dalam dirinya muncul Dia mengutuk ke sang pembuat atau The Creation dan sang pencipta dan The Creator Dan bersumpah bahwa dia akan menghancurkan pohon ilmu pengetahuan sampai ke akar-akarnya ia memanjat dirinya sampai ke puncak tahta kekuasaan di dunia dengan menjadikan Tuhan-Tuhan lainnya sebagai pijakan dia sendiri. Banyak dari Tuhan yang lahir di dunia itu meninggal di waktunya itu karenanya atau mulai meninggalkan tugas yang diberikan oleh sang pembuat. Mereka yang menetap dan berada di sisinya menjadi lebih kuat dan menjadi bawahan andalannya ke Ketika tidak ada lagi Tuhan yang ditantang olehnya di dunia itu, ia mendeklarasikan dirinya sebagai raja di dunia bawah itu, mengambil nama panggilan kenit Gore dan memulai membangun perbatasan di kerajaannya. Kerajaan ini dibangun untuk membawa kesengsaraan siapapun yang tinggal di bawah pohon ilmu dan akar-akarnya untuk membagi rasa sakit yang ia emban kepada sang pembuatnya nantinya ia akan hancurkan. Ketika perbatasan kerajaan itu dibuka, sang raja pun menyatakan perang. Para pelayannya. Dan makhluk-makhluk lainnya yang lahir di dunia bawah itu, atau menjadi bawahannya sang raja, menyerbu keluar di dalam perangan tersebut. Siapa yang mereka perangi, siapa lagi kalau bukan sang pembuat, musuh yang sangat dibenci oleh Kahra Perang tersebut pun masih berlanjut, kapan berhentinya? Sampai tidak ada makhluk yang tersisa atau semuanya mati. Dari semua dewi-dewi yang ada di sana, sana merupakan dewi yang sangat bijak cantik dan menawan. Walaupun ia tidak suka untuk tinggal di kerajaan Nekahra, tapi setiap kali ia kabur dari tempat itu, pasti akan gagal karena suatu hal. Dia mengikuti apa perkataan sang raja, tetapi hati dan jiwanya tidak, dan dia hanya bisa meratapi kehidupannya itu sendiri. Perang pun terjadi, sang raja mengambil sana, dan mereka pun menghabiskan waktu mereka berdua selama tujuh hari dan tujuh malam Sampai yang akhirnya hal tersebut dihentikan oleh ibu dari semua yang ada di bawah Setelah itu, ia pun mandi dengan darahnya sana Hal tersebut sekarang dikenal sebagai Sormaos Urdo Atau yang biasa kalian kenal sebagai Scarlet King Tujuh anak itu pun lahir dari tubuhnya sana Tujuh putri perempuan dari Scarlet King muncul dari perut ibunya Sana, Ia pun melihat anak-anaknya dan mengambil mereka semua serta memaksanya untuk dijadikan istri-istrinya dia. Scarlet pun memberikan sebuah segel kepada mereka masing-masing agar mereka tidak mati seperti sana ketika melahirkan anak-anaknya. Dengan itu, ia memberi tujuh segel berdasarkan peringkat tujuh monster yang menakutkan dan kuat yang akan menjadi pasukan terdepan dalam peperangan ini. Inilah penjelasan terkait ketujuh istri Scarlet tersebut. Istri pertama bernamakan Ativik. Dia sangat dicintai olehnya, walaupun anaknya hanya sedikit. Dikarenakan dia sangat setia kepada Scarlet, anak-anaknya pun juga sama bijaknya, dan mereka sangat ahli dalam berperang. Dengan itu, mereka akan menjadi pemimpin peperangan ini dan mementangkannya. Simbol dari segel yang dimilikinya adalah segel vaduk atau kekuasaan. Seperti dirinya yang suka mencari kekuasaan, dia pun akhirnya dikuasai olehnya Istri kedua adalah Aghor Sebuah luka yang dalam ada di dalam hatinya sehingga ia tidak menyembuhkan hal tersebut Sehingga ia selalu merasakan hal putus asa dan menangis setiap saat Dia menghasilkan banyak anak Dan anak-anaknya tersebut berdatangan untuk siap menyerbu ke depan dan menaklukkan musuh Simbol dari segel yang dimilikinya adalah segel kiven atau kerinduan Entah itu dari Scarlet atau anaknya yang tidak bisa membantu dirinya, dari hal itu lepas darinya. Istri ketiga adalah Adistat. Dia memiliki kebencian yang mendalam kepada saudari-saudari lainnya, sehingga dia membawa kesengsaraan dan mengotori tanah suci yang ada. Anak-anaknya membawa pesan pernyataan perang dari Scarlet King, mengubur semua yang ada di medan perang dengan darah dan abu menyebarkan penyakit dan rasa ketakutan di sana simbol dari segel yang dimilikinya adalah segel hezhum atau kehancuran di sana ia ditidurkan dan jiwanya pun disimpan untuk di kemudian hari istri keempat adalah Aziz dia sangat besar dan kuat sangat susah untuk dikendalikan memiliki penampilan seperti hewan buas yang agung anak-anaknya mirip seperti dia Dikaruniai bahwa mereka kebal dari senjata apapun atau mantra sihir. Luka mereka akan tersembuhkan dan kulit mereka akan susah untuk ditembus. Simbol dari segel yang dimilikinya adalah segel ba atau kemurkaan. Dikarenakan kebenciannya, kemanapun ia pergi selalu akan ada yang namanya konflik atau kerusuhan terjadi. Istri kelima adalah anut Dia memiliki mental pikiran yang kuat. Tapi tubuhnya sangat lemah dan rapuh. Anak-anaknya sangat hebat dalam mantra sihir dan dapat membuat kekacauan yang besar. Dikarenakan kekuatannya, Scarlet pun melumpuhkan mereka sehingga mereka tidak bisa melawan Scarlet sama sekali. Simbol dari segel yang dimilikinya adalah segel ner atau kekurangan karena akan rasa haus dirinya dan anak-anaknya yang tidak akan pernah terpenuhi. Istri keenam adalah Ateliv. Dia tidak pernah berbicara dan dia pun sangat tertutup. Anak-anaknya akan selalu berubah-ubah penampilannya dan bergerak tanpa diketahui dan bersembunyi di salah satu pasukannya sang pembuat. Mereka pun dapat membuka gerbang Ways sehingga menyebarkan peperangan ini ke dunia lain agar semuanya hancur. Simbol dari segel yang dimilikinya adalah segel Ushak. Atau kerahasiaan Dia pun menghilang dalam bayang-bayang Yang tidak akan pernah kita ketahui Istri ketujuh adalah Ahabat Dia merupakan yang terkecil Dan yang paling lemah diantara saudari-saudarinya Tetapi ia tidak semudah itu Untuk dikalahkan untuk Scarlett Bahkan Scarlett pun takut olehnya Anaknya berjalan dengan dua kaki Mereka adalah pahlawan dan pemburu yang hebat mereka dilatih oleh ibunya secara diam-diam berharap bahwa suatu saat mereka dapat membunuh anak-anak Scarlet lainnya dan bahkan Scarlet itunya sendiri. Walaupun sudah ada beberapa dari mereka yang gagal, simbol dari segel yang dimilikinya adalah segel Sokip atau Harapan. Dia dikutuk oleh sesuatu yang ia tahu walaupun ia tidak bisa melakukannya. Ketujuh istri-istri itu pun disegel oleh Scarlet King. Sehingga mereka dapat menghasilkan anak sebanyak mungkin Untuk membantunya dalam peperangan Seluruh dunia yang sudah menentang Scarlet King pun Akhirnya jatuh menjadi bagian darinya Karena kalah dalam peperangan Akhir dari pohon tersebut pun sudah mulai membusuk Karena sudah dinodai oleh anak buahnya Scarlet Waze pun menjadi berbahaya dan teracuni Dimana bepergian di sana hanya bisa dilakukan oleh orang yang dikaruniai Yang berani dan yang kuat banyak dari Tuhan-Tuhan yang pada akhirnya menjadi pelayan Scarlet mesin pembuat produk dari The Factory dia yang memakan semuanya mengarahkan kemampuan dengan darah dan besi mereka Raja di tiang gantung dia yang tergantung Berlinang di ranting pohon ilmu pengetahuan pangeran yang memiliki banyak wajah dan moloh si tanduk tunggal membawa kecelakaan mereka dan beberapa pelayan lainnya pun dijadikan patung yang terbuat dari tubuh mereka oleh Scarlet. Sudah seharusnya semua orang tahu untuk tidak melawan Scarlet ketika ia menjalankan tugasnya. Banyak dari Tuhan dan pahlawan yang melawan dan mengalami invasinya menjadi pelayan Scarlet. Sudah pasti akan gagal dengan hitungan waktu, usia mereka, bagaikan gumpalan darah dan debu. Scarlet pun akhirnya sampai di Taproots pusat dari dunia ini bersama pasukannya penuh dengan amarah, kebencian dan juga kutukannya. Dia akan meraih lalu akan menghancurkan di waktu itu juga. Keberadaan Scarlet pun bisa dirasakan. Waktu pun serasa sudah hilang. Maine atau Broken God pun sudah hancur. Serpent Hand pun sudah kabur dan menyerah. Para pahlawan sudah menghilang. Anak-anak Ahabat pun sudah mati semuanya. Pelayan Scarlet pun sudah siap berjalan ke kemenangan mereka. Ketika pohon ini mati, maka semua makhluk yang ada di dunia pun akan mati. Tapi, di bukit, di suatu dataran yang tinggi, tiga saudara kematian pun melihatnya dari kejauhan peperangan tersebut. Seperti biasanya, mereka sudah tahu hasil dari peperangan itu siapa yang menang dan kalah, karena mereka pasti akan ada ketika waktu terjadi, tetapi mereka tidak akan mengatakan apapun. Karena tidak ada yang perlu diceritakan lagi, akan bagaimana dari cerita ini berakhir.